Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ukfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati amalina Man yahdihillah falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa asyadu anna muhammadan abdu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu taqun allaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu taqun rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minhaa zawjaha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 Amma بعد Fa خير الحديث كلام الله تعالى وخير ta'ala Wa نبينا محمد huda الله عليه Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa كل Wa syarral umuri muhdasatuhah Fa وكل kulla بدعة ضلالة ضلالة في bida'ah Wa kulla bid'atin Ikhwani wa akhwati fillah terkhusus kepada tuan rumah Bapak Abu Ahmad sekeluarga alhamdulillah pada kesempatan sore berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar berupa nikmat keimanan nikmat kesehatan alfiat. Dan kita diberikan nikmat berupa berada di atas suatu penghambaan yang agung, penghambaan talabul ilmi. Kita duduk bermajelis dengan niat yang sama untuk memahami agama Allah Subhanahu Wataala, untuk mempelajari kewajiban kita sebagai hamba Allah. Di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hal tersebut. Talabul ilmi ala kulli muslimin. Menuntut ilmu agama adalah perkara yang fardu atas setiap kaum muslimin. Dan duduknya kita dalam rangka menuntut ilmu ini adalah suatu keutamaan. Dan majelis ilmu yang mereka berkumpul guna mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari agamanya. Ini merupakan suatu kutaman yang sangat besar dan tidak diharuskan duduknya mereka di majelis ilmu berada di dalam masjid. Terdapat hadis yang umum dari kutamaan duduknya suatu kaum di dalam lafad riwayat Imam Muslim dari dua orang sahabat dari Abu Hurairah radhiallahu anhu dan dari Abu Sa'id al-Hudri radhiallahu anhu. Imam Muslim menyebutkan suatu riwayat di nomor hadis 2700 Rasulullah SAW bersabda La Allah. Tidaklah suatu kaum duduk di mana mereka duduk berkumpul untuk mengingat Allah Subhanahu SWT dan ada bentuk mengingat Allah di antaranya adalah bentuk dia mempelajari agama Allah, mempelajari syariat Allah, itu bentuk mengingat Allah. Maka berkumpulnya mereka dalam suatu majelis dan ini disebutkan hadisnya rumah Allah. Ini umum. Maka illa hafat humul malaika, kecuali para malaikat akan menaungi mereka. Waqashyathumurrahma. Dan rahmah Kaisah yang Allah meliputi mereka, wana zalat alih musakina dan ketenangan akan turun kepada mereka, wadakarahumullahu fi man indah dan juga Allah subhanahuwataala akan menyebut-nyebut mereka di sisi Allah di malaikat yang berada di atas langit. Hadis ini menunjukkan keumuman keutamaan bermajelis ilmu dimanapun mereka mengadakan duduk-duduk bermajelis itu walaupun di luar dari masjid seperti di majelis seperti ini di rumah iya alhamdulillah kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut tentunya kata para ulama ketika kita memaksudkan maksud yang baik dengan duduknya kita bermajelis, kita duduk semata betul karena ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala mencari keutamaan pahala yang sangat besar Berupa ketinggian derajat di sisinya. Allah menjanjikan ketinggian derajat bagi orang-orang yang senantiasa menambah wawasan agama. amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu agama. Ilmu pengetahuan diangkat darajat beberapa derajat. Ini tujuan kita datang bermajelis ilmu. Sambil kita bermu, bertatap muka, bertemu, bersilaturahmi, menguatkan persaudaraan. Menguatkan keimanan kita di atas sunnah. Kita saling tolong-menolong dalam kebaikan. Kita saling bekerjasama. di dalam menyebarkan dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang terlibat dalam kebaikan ini dia akan masuk di dalam sabda Nabi SAW. alaihi dan muslim man ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi Barang siapa yang menunjuki kepada suatu kebaikan maka baginya pahala semisal orang-orang yang mengamalkan kebaikan tersebut sekedar kita turut andil ya Membantu di dalam tersebarnya suatu petunjuk kebaikan Maka orang-orang yang mengamalkan petunjuk kebaikan ini Dia juga akan mendapatkan bahagian pahala Semisal pahala orang-orang yang mengamalkannya Padahal kita cuma ba, Cuma menyebarkan informasi Cuma mengajak orang datang Mengundang orang Atau mungkin kita tidak sempat haji ke suatu uzur Paling tidak kita Berpartisipasi dengan doa dengan suatu bantuan pikiran, tenaga atau harta maka kita insyaallah masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa tolong molonglah kalian di dalam kebajikan dan ketakwaan dan thalabul ilmi adalah suatu bentuk kebaikan yang sangat mulia. Iya. Dari upaya kita meraih predikat yang tinggi dan upaya kita untuk meraih ketakwaan dengan semakin kita belajar agama. Dengan mengilmui dan juga mengamalkan berada di atas ilmu yang benar. Maka insya Allah kita akan bisa menjadi orang-orang bertakwa dengan ilmu dan amal salih. Iya. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih kepada Tuan Rumah secara khusus. Abu Ahmad sekeluarga hafizahullah. Hafizahumullah jami'an. Wabar kalau fihim ahlihim dan juga kami berterima kasih kepada seluruh ikhwah wa akhwat ya kepada panitia yang sama di dalam kebaikan majelis keluarga sakinah. Alhamdulillah pada kesempatan sore berbahagia ini kami bertemu bersua kembali dengan ikhwan tilah saudara saudariku seiman di kota parepare. -pare. Dan ini juga bentuk kami kunjung-mengunjungi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhirnya kita mengharapkan di sisi Allah kecintaan darinya. Karena Allah berfirman dalam suatu hadis kudsi. Wajabat mahabbati. Lil mutahabina fiyah. Wal mutazawirin fiyah. Wal mutajalisiina fiyah. Wal mutabadzilina fiyah. Allahumma alaihi wasallam. Bahwasanya Allah telah berfirman dalam satu hadits kunci yang terhad Imam Malik dalam kitab Muwatta dan dihasan oleh al Albaani rahimahullah. Bahwasanya telah wajib kecintaanku kata Allah. Aku berikan kecintaanku kepada orang-orang yang duduk, yang duduk bertemu di suatu majelis karena aku. Karena saya, kata Allah. Tidak ada tujuan lain. Dia bertemu karena Allah. Dan juga nanti berpisah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan mereka saling cinta mencintai pula karena aku. Mereka saling kunjung mengunjungi karena aku. Dan saling memberikan kebaikan satu sama lain karena aku. Seluruhnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena pribadi kita. Bukan karena popularitas yang kita inginkan, ketenaran. Bukan karena organisasi, yayasan yang ingin kita angkat, tapi semua karena agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah keikhlasan yang ditekankan di dalam setiap kebaikan, setiap jalan-jalan dakwah ila Allah hanyalah yang diutamakan Diberikan kemuliaan ketika mereka berjalan di atas jalan dakwah Dengan penuh ketulusan hati Keikhlasan semata karena Allah Subhanahu SWT Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu SWT perkara keikhlasan ini Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas Fil qawli wal-amal Ya Allah kami memohon kepada engkau keikhlasan di dalam perkataan kami Dan di dalam amalan kita Iya, kaum muslimin wal muslimat, ikhwani wa rahimani wa Sebagaimana yang dimanahkan kepada kami pada kesempatan sore hari, hari ini membawakan tema berhubung kita sudah mendekati bulan suci Ramadhan, maka kita akan mengangkat tema Ramadhan adalah madrasah. Bagi keluarga Iya yeah. Ini tema yang sangat penting Untuk kita mengambil Pelajaran-pelajaran Dari ibadah yang sangat mulia Di bulan suci Ramadhan Bulan Ramadhan Kita mengetahui bersama adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan Dan keutamaan Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dia adalah bulan mubarak. Di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Nasa'i dan selainnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadhan, dia adalah bulan mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Iya. Keberkahan yang disebutkan beberapa perkara di dalamnya. Fihi tuftahu abu'abu jannah. Di dalamnya dibuka pintu-pintu surga. Watu'blaku fihi abu'abu jahim Ditutup pintu-pintu neraka. Watu'gallu fihi syayatin. Dan di dalamnya dibelunggu jerantai setan syaitan Wafihi laylatun khayru min alfi syahar. Dan di dalamnya... Terdapat satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan kebaikan malam tersebut maka betul-betul orang itu diharamkan dari kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hadis merupakan gambaran akan besarnya kesempatan kita untuk meraih keberkahan. Ya Allah subhanahu wa ta'ala telah janjikan Dan itu hanya terjadi Dalam setahun Hanya di satu bulan saja Hanya di bulan Ramadan saja Tidak pada bulan yang lainnya Nabi tegaskan sendiri Dalam hadis Abu Hurairah Bukhari Muslim itu ja' Ramadan Dikhususkan Ramadan Apabila telah datang Ramadan Putihat Abu Wabul Jannah maka disetulah akan dibuka pintu-pintu surga. Dan ditutup. Abu abu nar", ditutup pintu-pintu neraka. Wasufidat dan di lantai syaitan-syaitan. Hanya di satu bulan saja. Maka seorang muslim. Dia perlu persiapan. Dan perlu mengetahui apa pelajaran-pelajaran. Yang bisa dia ambil. Untuk mendidik dirinya, mendidik keluarganya agar menjadi hamba-hamba yang berhasil nanti keluar dari bulan Ramadan. Dia meraih predikat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan maksud terbesar dari ibadah puasa Ramadan. Ya. Jadi, madrasah. Ramadan. Ini pembahasan kita. Madrasah tempat kita mengambil pelajaran. Tempat kita dididik, dibina. Maka Ramadan di sana terdapat beberapa pelajaran-pelajaran yang dengannya yang kita akan terdidik. Itulah ibaratnya sekolah. Di Ramadan inilah sekolah yang sangat spesial untuk orang-orang beriman saja. Dan hanya di 30 hari Ayyaman ma'dudat Kata Allah Di hari-hari yang telah berbilang Ma'dudat Terhitung 30 hari Maka sungguh sangat disayangkan Jika dia melewatkan masa-masa pendidikan ini Ini pendidikan Bukan pendidikan yang seperti pendidikan yang bisa kita Adakan di dunia yang kita geluti di dunia Yang kita tekuni Tapi pendidikan khusus Pendidikan tarbiyah Dinia Khusus Pendidikan tarbiyah Din Agama Di dalamnya kita akan dapatkan Durus dinia Pelajaran-pelajaran agama semata Nah Ini akan kita bahas Pertama Madrasah Pelajaran pertama yang bisa kita ambil pelajaran dari bulan Ramadhan nanti insya Allah adalah mendidik diri kita di atas kesabaran, di atas keteguhan, kokoh ke -ke di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah puasa, ibadah yang sangat identik dengan kesabaran. Iya. Bahkan puasa adalah perwujudan seluruh jenjang-jenjang kesabaran Seluruh tingkat-tingkat kesabaran Itu ada kaitannya dengan ibadah puasa Sebelum saya lanjut, saya ingin tanya dulu Ada berapa jenjang tingkatan puas atau tingkatan kesabaran? Tiga Pertama, bersabar di atas ketaatan Kedua, bersabar dalam meninggalkan larangan. Dan ketiga, bersabar di dalam menerima ketentuan Allah SWT dari takdirnya. Ini tiga jenjang tingkatan kesabaran dalam agama Islam. Dan semuanya ada kaitannya dengan ibadah puasa. Kata para ulama demikian. Perhatikan. Ketika kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, maka kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk menahan makan dan minum dan segala hal-hal yang membatalkan puasa sejak kapan? Sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, semuanya karena imtisalan li amrillah. Dan dia bersabar. Maka ini adalah Perwujudan kesabaran hamba Menjalankan perintah Allah Iya, Dia bersabar Tidak makan Bersabar, tidak minum Menyabarkan dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasanya Menyabarkan dirinya dari hal-hal yang merusak puasanya Dari perkara-perkara dosa dan maksiat Dia sabarkan dirinya semuanya Ini adalah bentuk kesabaran Yang sangat Besar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dia niatkan semata karena ketaatan. Barulah dia akan dikatakan puasa yang benar kalau niatnya karena apa? Karena ketaatan tunduk kepada perintah Allah. Adapun, kalau puasanya karena ikut-ikutan, hanya segera meramaikan keadaan, di rumahnya tidak ada yang memasak. Orang-orang sekitarnya yang pada puasa akhirnya. Ah, kalau begitu, saya juga ikut puasa. Iya, oh, rupanya sekarang sudah malam. Taruh ya, besok puasa. Akhirnya dia hanya puasa karena ikut-ikutan. Tidak ada niat untuk dia menjalankan ibadah ketaatan ketundukan. Makanya, dari tarif puasa yang benar, pengertian puasa yang benar adalah menahan. Dari perkara-perkara yang membatalkan puasanya, makan, minum, dan segala hal-hal yang merusak puasanya dengan niat. Dengan apa? Niat harus munculkan niat. Sejak malam sebelum terbit fajar kita harus meniatkan ini ibadah yang saya jalankan ketundukan, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Kemudian kedua bersabar dari menahan dari perkara yang dilarang di dalam agama Allah. As-sabr an Ini penting. Untuk kita perhatikan bagaimana besarnya pengaruh puasa di dalam kesabaran hamba meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Puasa itu bukan sekedar menahan makan Minum dan hubungan antar suami istri, tapi juga puasa adalah bagaimana menahan dari al dari perbuatan yang sia-sia, dari menjauhi kau perkataan dusta, perkataan dosa, wal-amal-zur dan perbuatan-zur kedustaan atau perbuatan dosa. Itu kewajibannya. Enam dan dia harus bersabar di atas hal tersebut. Kapan dia tidak bersabar dia mungkin bisa bersabar terhadap makan minum tapi dia tidak menyambarkan matanya anggota tubuhnya dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi dia akan masuk dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang semoga kita tidak termasuk di dalamnya. So min wal Boleh jadi ada orang yang so'im berpuasa, tapi halduhu min siyamihi, bagian yang didapatkan dari puasanya hanya lapar, hanya aljul lapar karena dia tahan makan, dia menahan dari makannya sehingga dia lapar dan atosh dan dia Kehausan, itu saya yang dapatkan dari puasa Lapar dan haus Itu bagian yang didapatkan, yang dia peroleh Adapun pahala, dia tidak dapatkan Kenapa? Karena dia merusak puasanya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Dia masih terjerumus Dia, dia, men dia tidak menahan matanya, telinganya, lisannya Dari perkara-perkara yang membawa kepada dosa dan maksiat Iya, dan ini harus kita perhatikan jamaah sekalian. Enam, oleh karena itu puasa yang benar ada puasa yang dia menahan dari segala apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang. Makanya puasa ini suatu perkara pendidikan yang sangat hebat. Mendidik kita untuk menjadi muslim yang betul-betul kuat, kokoh, teguh di atas agamanya. Karena perkara yang asalnya mubah Makan, minum Dan suami istri yang boleh berhubungan Tapi dia tahan Makan, minum, dan berhubung dia tahan Hal-hal yang mubah dia tahan Maka tentunya yang perkara haram Harus lebih dia tinggalkan Kalau yang mubah saja dia bisa tinggalkan Dan itu maksud dari puasa Tentunya perkara yang haram Lebih harus dia tinggalkan dan perkara yang haram ini harus ditinggalkan pada seluruh waktu. Bukan hanya di bulan Ramadan. Ada pun yang tadi yang mengubah makan, minum, hubungan suami istri. Itu ditinggalkan dari hal yang mubah di bulan Ramadan. Tapi perkara keharaman kita dididik. Di bulan Ramadan tinggalkan keharaman agar Anda di sebelas bulan berikutnya. Di bulan-bulan yang lainnya terdidik. Mendapatkan pendidikan takwa di bulan Ramadan menjauhi segala hal-hal yang diharamkan secara asal. bukan hanya di Ramadan. itu maksud puasa mendidik kita menjadi hamba yang bersabar meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian sabar yang ketiga terkait dengan sabar di dalam menerima ketentuan takdir Allah subhanahu wa ta'ala di mana sini hubungannya dengan puasa apa hubungannya dengan hal yang ketiga ini? Ada yang bisa tahu? Jawab. Karena dia menahan ketentuan laparnya. Itu ketentuan. Takdir Allah, dia akan mendapatkan rasa lapar. Ya kan? Dia akan merasakan penderitaan orang, -orang miskin. Sebagaimana mereka tidak bisa makan. Karena kemiskinan, kita akan merasakan pula kelaparan karena apa? karena puasa maka muncul kesabaran kesabaran menahan rasa lapar yang merupakan ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan ketika kita masih menjalankan ibadah-ibadah sebagaimana sebelum puasa kita tetap ke masjid dalam keadaan kita lapar berpuasa kita menjalankan ibadah-ibadah, mencari nafkah, bekerja untuk anak istri kita, sementara kita berpuasa. Itu adalah bentuk kesabaran kita menerima ketentuan Allah. Bersabar di luar, menuju masjid, di tengah panas matahari, dan Anda berpuasa. Bersabar di luar sana Anda mencari nafkah, untuk memberikan makan anak istri, Anda bekerja, Anda berpuasa. Anda menerima ketentuan Allah ta'ala dengan kesabaran di atasnya. Maka ini adalah suatu pendidikan yang Allah inginkan dari pendidikan madrasah Ramadan mendidik kita di atas perkara kesabaran, kekokohan, keteguhan di atas agama. Iya. Makanya bulan Ramadan bulan yang sangat identik dengan kesabaran. Nah, Syam Syahrul Sabr. Puasa ini adalah bulan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala menjadikan menjanjikan pahala yang besar tanpa batas bagi orang-orang yang mampu bersabar dengan kesabaran tiga jenjang tadi. Innamayuwaffas sabiruna ajrahum hisab. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi pahala orang-orang yang bersabar dengan tanpa batas. Itu dengan kesabaran dari tiga jenjang tadi. Bersabar menjalankan perintah-perintah Allah anda pergi ke masjid salat lima waktu Anda sabar di atasnya seorang wanita sabar mengenakan jilbab yang syari menutup auratnya dia keluar dia bersabar di atasnya dan kita bersabar meninggalkan perkara-perkara keharaman kita bersabar menerima ketentuan Allah subhanahu wa taala itu pahala sangat besar Allah berikan tanpa batas hanya bagi orang-orang yang bersabar ya yeah. <tuh> makanya dengan sebab inilah puasa tersebut akan menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat kelak karena kesabaran orang-orang yang mengamalkannya meninggalkan makan minumnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang sahih Nabi s.a.w. bersabda As-siyamu wal-Qur'an yashfa'ani lil-'abdi yawma al-qiyamah. Asyam puasa. Dan Al-Quran, bacaan Al-Quran akan memberikan syafaat bagi hamba yang mengamalkannya kelak di hari kiamat. Ia. Ibadah ini akan menjadi saksi. Penolong kita. Akan menjadi pemberi syafaat dengan izin Allah tentunya. Man dhaladzi yashfa' indahu illa biiznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat Kecuali harus dengan izin Allah Termasuk ibadah-ibadah ketaatan kita Itu akan bersaksi di hadapan Allah Dengan izinnya memberikan syafaat kepada Orang-orang yang mengamalkan ibadah tersebut Maka puasa akan berkata Yaqul siam. Puasa akan berkata ay rabbi Wahai rabku Mana'tuhu at-ta'am wa syahawat bin nahar Fashyafi'ni fihi, wahai Tuhanku, saya telah menahan hambamu ini, saya telah menahan dia waktu di dunia, dengan puasanya, saya tahan makannya, saya tahan minumannya, saya tahan ingin dari melakukan syahwat-syahwatnya di siang hari. Puasa menahan seluruhnya. Maka, fashyafi'ni fihi, maka jadikalah saya memberikan syafaat kepadanya. Ini kata puasa nanti. ya. Jadi puasa ini akan berkata kelak. Dan juga Al-Quran demikian. Juga akan menjadi pemberi syafat bagi orang-orang yang membacanya. Dan berkata Al-Quran di hari kiamat. Saya setelah menahan tidurnya di waktu malam. Dari baca Al-Quran yang dia baca di waktu sholat malam. Dan yang makmur menegakkan solat malam. Dia mendengarkan bacaan Al-Qurannya imam. Dia menegakkan. Qiyamul lain Yang di dalamnya terdapat bacaan. lantunan ayat suci Al-Qur'an. Solat malam yang panjang. Tertahan tertunda tidurnya. Maka Al-Qur'an akan memberikan syafaat. Setelah menahan tidurnya dulu. Setelah tunda tidurnya. Maka. Fayashfa'an. Keduanya pun memberikan syafaat kelak di hari kiamat. Iya. Dengan apa? Kesabaran kita jamaah sekalian. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan perjuangan. Dan perjuangan butuh kesabaran. Bulan Ramadan, bulan jihad. Jihad di dalam ibadah. Sebagaimana perkataan Imam Ibnu Rajab Al-Hambadi dalam kitab La Taiful Ma'arif. I'lam. Ayuhal mu'min. ketahuilah. Orang-orang <coughs> yang beriman memiliki dua bentuk jihad di bulan suci Ramadhan. Dua bentuk jihad. Pertama, jihadun bin Nahar ala siam. Jihad di siang hari. Dengan ibadah siam, Puasa wa bil laili ala al qiyam jihad di waktu malam dengan apa? qiyamul lail salat malam. Ya. ini dua bentuk jihad. Siang hari berjihad puasa, malam hari berjihad dia tegak berdiri dengan ibadah salat malam. Kata Imam An-Nurjadi, "Faman jama'a bainahuma, barang siapa mengumpulkan keduanya" Wa waffa haqqahuma Memenuhi hak-hak keduanya Wa sabaro alaihima Bersabar di atas keduanya Ini dia hubungannya Pendidikan Ramadan Bersabar di atas jihad siang hari dan puasa Bersabar dengan jihad di malam hari Dengan qiyamun lair Maka Ujiyat Uwufiyat ajruhu Bi hisab. Maka dipenuhi pahalanya Untungnya kelak Tanpa batas Kata imam Ibn Rajab Rahimahullahu ta'ala Ya. Maka kita mohon kekuatan. Mohonlah pertolongan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala semata untuk menjalani ibadah jihad nanti di bulan suci Ramadan. Sekarang kita bisa niatkan sudah. Kita niatkan sekarang insya Allah nanti bulan Ramadan saya akan maksimalkan puasa saya bersabar di atas perintah, bersabar menegakkan hal yang diharamkan. Bersabar menerima ketentuan Allah Dan di malam harinya saya sabarkan untuk bermujahad lagi Dengan Qiyamul Lail Membaca Al-Quran Saya sabarkan diri saya untuk mengaji Mengusahakan untuk tamat Minimal sekali di bulan Ramadan Dia bisa tamat khatam 30 juz Iya Dia sudah niatkan sekarang Dan ini adalah Pendidikan-pendidikan yang sangat kita perlu Untuk kita saling ingat Dalam bulan Sya'ban ini Sebelum datangnya bulan Ramadan Nah. Kemudian yang kedua jemaah sekalian Rahimahumullah dari pendidikan yang kedua adalah pendidikan akhlak. Ya Ramadan adalah madrasah tatkala kita dididik di atas akhlak-akhlak yang mulia. Kita dididik menjadi seorang muslim dan muslimah yang berakhlak dan akhlak yang karimah. Perhatikan dari hubungan dengan ibadah puasa. Nabi SAW alaihi disebutkan dalam satu hadis terjemah Imam Bukhari. Man lam yad' qaulaz-zur wal amal bihi fa hajatun fi ay yad'a ta'amahu wa Barang siapa yang tidak meninggalkan qaulaz-zur, qaul perkataan zur, perkataan dusta. Dan dia tidak meninggalkan amal. Perbuatan amalan kedustaan. Kata saya Uthayman rahimahullah. Amal zur adalah segala bentuk perbuatan dosa. Qawlus zur segala perbuatan-perbuatan disaat. Yang mengarah kepada maksiat. Kedustaan. Ghibah. Menggunjing. Mengejek. Mengadu domba, Memfitnah. Menuding. Dan seterusnya. Jadi segala perkara perkara dosa dilisan. Dia Nabi SA, tinggalkan di bulan Ramadhan maka kata Nabi saw, pale hajatun maka Allah tidak punya hajat. Allah tidak membutuhkan hamba itu ya da'ah to'ammahu wasyarobah dia meninggalkan makan minumnya. Allah tidak butuh. Sekedar dia meninggalkan makan minum, Allah tidak butuh dengan pengorbanannya dia karena apa? dia masih Terjermus pada dosa-dosa dari lisan dan perbuatan anggota badannya Nah sini menunjukkan orang yang berpuasa sebenarnya adalah harus menahan Menahan lisannya dari perkara-perkara dosa-dosa Menahan anggota badannya dari segala perbuatan-perbuatan maksiat Itulah pendidikan akhlak yang mulia Iya. Dan juga ditekankan dalam hadis Abu Hurairah Menurut Imam Al-Baihaqi dan disaikal oleh al bani "Laisa siyamu min al-akli فقط. Perhatikan. Bukanlah puasa itu dari meninggalkan makan minum فقط saja. Tidak. Bukan itu hanya puasa sekedar meninggalkan makan, makan, minum Anda dan berpuasa, Anda dikatakan berpuasa. Bukan itu semata. Makna puasa tapi kata Nabi lagwi Tapi puasa yang sebenarnya adalah anda meninggalkan lagwi perbuatan sia-sia war segala perbuatan keji dan tak senonoh. Ar rafas. Iya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ahadun alika, Jika ada yang menghinamu, mengejekmu atau engkau diperbodohi Engkau dijahili Oleh seseorang Fakul inni sa'im Maka katakanlah saya orang yang berpuasa Jadi ada yang kita Jaga dari ibadah puasa kita Apa itu? Menjaga Jangan sampai terjerumus kepada Dosa dari lisan dan anggota badan Sekarang bagaimana kalau ada yang memicunya Ada yang memicu untuk membuat kita merusak puasa, kita ada yang mengejek, kita ada yang menghina, kita maka puasa mendidik untuk tidak memberikan balasan. Tetap menahan, masya Allah, ini pendidikan akhlak. Di saat kita dicela, diololimi, tetap kita tahan, bahkan kita bilang, "Saya puasa, ini saum." So Asyikh Usaimin menyebutkan dua faidah dari penyebutan. Seseorang saya berpuasa ya. Apa faedahnya pertama? Faedah untuk dirinya Pertama dirinya, dia ingatkan dirinya Agar dia betul-betul menjaga dirinya Tidak terpancing emosi Sehingga dia akan merusak puasanya Kalau terpancing emosinya, membalas Ejekan orang lain Membalas kekejian, kezaliman orang lain Dia balas Maka akan merusak puasanya dia Kemudian, faedah yang kedua apa? Apa faedah yang kedua? Hah? Mengingat orang lain. Mengingatkan orang lain itu. Ketika kita katakan, saya berpuasa. Semoga dia tertegur, Semoga dia sadar. Oh iya, ini bulan puasa. Ini sekarang orang berpuasa. Kenapa ya saya ejek Anda? Kenapa saya mendolimi Anda? Kita ingatkan. Dan kita mengajar dia untuk berdidik Terdidik dengan akhlak Masya Allah saudara saya ini Saya golimi, saya ejek Dia tidak membalas mulianya akhlaknya Dan Ini bentuk apa? Bentuk kita mengajarkan suatu ilmu Dengan apa? Dengan tindakan Bukan kita ceramai Bukan kita kasih dorong seperti ini Tapi kita apa? Kita sekedar bilang Ini so'im Saya ini puasa Anda tidak buat apa-apa Anda tidak memberikan balasan Diam saja itu sudah apa? Pengajaran, pendidikan Untuk dia Masya Allah Ini hikmah yang sangat besar Dan juga disebutkan dalam hadis Yang lebih sahih riwayat Bukhari Muslim Nabi SAW mengatakan Al-Siyamu Junnah Puasa adalah Junnah Tameng, perisai Ini dia tadi Dalam kaitannya menahan dari perkara-perkara diharamkan Itu puasa sebagai tamengnya Pelindung dia ini mana pertama? Mana kedua? Puasa juga menjadi tameng perisai dari api neraka kelak. Puasa akan menyelamatkan kita dari sisan api neraka. Sebagai junnah. Kata Nabi selanjutnya. <tuh> <tuh> Apabila salah seorang dari kalian suatu hari berpuasa. Fuz, maka janganlah dia melakukan suatu rafas. Dari perbuatan keji dan tak sononoh wa la yajhal dan janganlah menjahili orang yan wa ini murun qatalahu aw dan jika ada seseorang berusaha untuk melawannya memeranginya aw atau ingin mencelanya menghinanya qul inni shaim inni shaim maka katakanlah kepada orang itu saya berpuasa saya berpuasa ini pendidikan akhlak Ya, pendidikan akhlak Bersabar dari menerima Celaan-celaan celaan manusia Kezaliman manusia kita tidak balas Karena kita dididik dengan puasa Menjadi muslim yang berakhlak Sekarang Kira-kira selepas Ramadan Ada yang celah kita Ada yang gunjing kita Boleh kita balas? Nah, usahakan tidak Karena kita sudah dididik, dididik. Pendidikan satu bulan itu diupayakan berlaku sebelas bulan berikutnya. Iya, nak? Masya Allah. Jelas. Jadi kita bukan hanya sekedar mengamalkan di satu bulan. Tapi bagaimana kita terdidik selanjutnya di sebelas bulan yang lainnya? Itulah maksud dari ibadah puasa Ramadan. Untuk mendidik kita di atas ketakwaan. Dan ketakwaan bukan hanya dalam bulan Ramadan saja. Kita beribadah pada seluruh bulan Rob yang kita ibadahi di bulan Ramadan Itu pula yang kita ibadahi di luar Ramadan Rob yang kita takut dari dosa-dosa di bulan Ramadan Itu pula Rob yang kita takut darinya di luar Ramadan Semuanya sahabat Hanya di Ramadan kita ditekankan untuk lebih memperhatikannya Karena inilah bulan pendidikan Bulan madrasah Iya yeah agar kita keluar menjadi orang-orang yang lulus dari Madrasah Ramab dan dia terlihat pengaruhnya pendidikannya di 11 bulan yang tersisa. 6. Kemudian disebutkan dari beberapa asar tentang pendidikan akhlak dari ibadah puasa ini. Disebutkan dari asar Umar ibnu khattab radhiyallahu ta'ala an dan juga ali bin abi talib radhiyallahu ta'ala an keduanya berkata laisa siyaam min at'aam wasyaraab wahdah walakinahu min al-kadhib wal baatil wal laghwi wal half di dalam puasa itu semata dari makan dan minum dia tahan wahdah semata itu saja tetapi puasa juga adalah dia menahan dari kadhib dari perbuatan dusta, perkataan dusta, Wal batil, perkataan perbuatan kebatilan. Wal labwi, perbuatan sia-sia. Wal halaf, dan sering bersumpah. Alf, dia jaga juga. Berkata Abu Dhar, Radulaw ta'l'anhu, Ida sumta, fatahaffat mastato'atah. Jika engkau berpuasa, maka jagalah segala hal yang engkau mampu untuk jaga. Ini lebih umum lagi perkataan Abu Zar. Jagalah segala hal yang engkau mampu tu jaga. Seluruhnya dijaga. Nah, berkata Jabir bin Abdullah r.a. Ida sumta fal yasum sam'uka wabasaruka walisanuka al-kadhib wal-maharim. Apabila engkau berpuasa, maka puasakanlah sam'uka pendengaranmu. Wa basaruka puasakanlah penglihatanmu wa lisanuka an puasakanlah lisanmu dari perkataan dusta wal mahariman syagarka haraman wa da'a dan tinggalkanlah memberikan gangguan kepada tetangga wal yakun 'alaika waqor wa sakinah dan hendaklah engkau menjadi seorang muslim yang punya sifat tenang dan sakinah di hari untuk berpuasa. Ya. Jangan engkau jadikan hari-hari puasamu Dengan hari-hari engkau tidak berpuasa Sebagai hari-hari yang sama Bedakan Bedakan Hari puasa itu hari Betul-betul kita menjaga puasa kita dari segala Hal yang bisa merusaknya Enam Ini dari beberapa asar-asar Tentang pendidikan apa? Akhlak di bulan suci Ramadan Kemudian pendidikan lainnya yang kita dididik di bulan suci Ramadan nanti adalah pendidikan bagaimana seorang Muslim bergembira dengan keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dari kesempatan-kesempatan beribadah dan menambah pundi-pundi amalan di bulan suci Ramadan. Ya. Seorang Muslim Allah subhanahu wa ta'ala muliakan dengan penghambaan-penghambaan secara khusus di bulan Ramadan yang dengannya mereka bergembira. Iya. Nabi SAW menekankan dalam hadis Bukhari Muslim Lissa'imi farhatan Bagi orang yang berpuasa akan memperoleh dua kegembiraan. Farha. Dia akan bergembira. Apa nih itu bergembiranya? Dua kegembiraan. Pertama. Farhatun. Eh? Ketika berbuka. Indah fitrihi. Ketika dia berbuka puasa. Atau nanti ketika dia berfitri. Masuk idul fitri. Berlebaran. Bergembira. Ini jelas. Nampak sekali. Kegembiraan nampak ketika kita buka puasa. Alhamdulillah. Iya kan? Gembira sekali. Ketika berilu fitri, bergembira. Itu wajar. Ini ada gembira yang disyariatkan. Gembira yang dianjurkan. Enam. Sebagaimana di sekolah-sekolah kita bergembira. Terkadang guru kita memberikan permainan dalam belajar. Dan misalnya di sekolah anak-anak kita didik dan kegembiraan bergembira di sekolahnya. Dan ibadah puasa juga kita didik untuk bergembira dengan ibadah karena kita telah menjalankan ibadah itu ada bentuk kegembiraan enam dan kedua kapan wafatun indilikoi robbihiyah orang yang berpuasa nanti kelap akan bergembira ketika dia berjumpa dengan robbnya kenapa Hah? karena nantilah di sana dia lihat pahalanya Allah sendiri yang langsung balas dalam suatu hadis khudsi Ya Allah berfirman Kullu amali ibni Adam lahu Seluruh amalan anak cucu Adam Untuknya Illa sawm fa'innahu li Kecuali puasa Itu untuk saya aja ajazibihi Saya akan langsung membalasnya kelap di hari kiamat Jadi pahalanya itu disimpan Nanti di sana kelap di hari kiamat Dari segala puasa kita yang benar yang sesuai tuntunan dengan ikhlas, tentunya, dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, bisa kita akan lihat pahalanya. Apa pahalanya tadi? Allah akan menyempurnakan pahala orang yang bersabar, termasuk dengan ibadah puasanya tanpa batas. Di sana kan kita lihat, kalau kita lihat di sana pahalanya inilah yang terjadi. Ambil itu gembiranya luar biasa ya, subhanallah, gembiranya. Dan tentu berbeda sekali Gembiranya kita yang berbuka puasa Gembira selesai menjalankan ibadah Dan kegembiraan, kegembiraan nanti kerap di hari kiamat Pasti berbeda Pasti jauh berbeda Kita yang berbuka puasa Kita berlebaran itu kegembiraan yang sifatnya di dunia Ya kan? Tapi kegembiraan di hari kiamat Ya subhanallah Itu nikmat yang luar biasa Makanya kita diperintahkan Untuk bergembira dengan ibadah Keutamaan yang Allah berikan kasih sayang yang Allah Berikan kepada kita Mampu menjalankan ibadah Iya Allah berfirman dalam surah Yunus Ayat 58 <tul> Kata Rasul Sampaikan kepada umatmu Bahwasannya Bifadlillah Semata karena keutamaan dari Allah Dan semata karena rahmat dari Allah Kaisayangnya Hendaklah mereka bergembira Allah yang suruh Allah yang bilang Hendaklah mereka bergembira yang Kita disuruh bergembira Dengan apa? Keutamaan yang Allah berikan Bergembira dengan rahmat Kaisayang Allah yang berikan kepada kita Mampu menjalankan ibadah Berpuasa iya. Itu lebih baik daripada segala apa yang mereka kumpulkan Dalam tafsir disebutkan diantaranya oleh Imam bin Kathir Dari segala mereka kumpulkan termasuk dari Dari zahratut dunia Dari segala perhiasan dunia yang kita kumpulkan Lebih mulia kegembiraan dengan keutamaan Allah dan rahmatnya Ini suatu perkara yang sangat mulia bagi umat Islam secara khusus tidak pada umat-umat yang lainnya. Ya. Nah, ini pendidikan, dididik kita menjadi hamba yang ber, bergembira. Makanya, dalam syarat ibadah puasa ini, tatkala kita berbuka, hendaklah kita bergembira dengan segera. Nas fitur. Terus menerus, umat Islam akan dalam kebaikan sepanjang mereka menyegerakan apa? Ber, berbuka disegerakan. Dengan ibadah Buka puasanya Ya Sayap Kemudian Yang berikutnya Dari pendidikan yang terakhir Ya Adalah Pendidikan Mendidik Kedisiplinan waktu Di bulan Ramadan Kedisiplinan waktu Terutama Ketika dia menjaga waktu-waktu yang Allah muliakan dengan ibadah demi ibadah. Di antara waktu-waktu yang dimuliakan di bulan Ramadan adalah waktu sepanjang dia berpuasa Dari sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Di situ waktu utama untuk berdoa. Kemudian menjalankan ibadah-ibadah sunnah yang telah Nabi tuntunkan. Mengerakan berbuka Dan mengakhirkan sahur Ini juga Perlu kedisiplinan waktu Orang disiplin waktunya Begitu terbenam matahari Segera berbuka Begitu masuk fajar Segera menghentikan makan minum Allah yang menegaskan Kulu wa Hatta yatabayyana lakum Al khaytul min Minal khaytil aswadi Minal fajar <tum> Dan surah Al-Baqarah 185 Makan minumlah kalian Kita suruh dulu makan minum Silahkan makan minum Sampai jelas Benang putih dari benang hitam Yakni minal fajar Dari masuknya waktu fajar Kemudian Sempurna kalau puasa kalian Hingga masuknya waktu malam Terbenamnya matahari Ini Penjagaan waktu dengan penuh kedisiplinan diajar di mana di waktu berpuasa dan juga dia menjaga ibadah-ibadah yang diutamakan waktunya yakni waktu sahur. Waktu sahur adalah waktu yang sangat mulia dan jangan sampai kita lupa lupakan dan luputkan dari perkara ibadah-ibadah yang mulia di waktu sahur. Secara khusus, ibadah yang mulia yang terkait dengan puasa adalah apa? Apa? Makan? Ya, makan sahur. <tasaharu, fa' inna fissahuri barokah> makan sahurlah kalian, karena pada sahur itu ada barokah. Ya. Jadi ini puasa. Ketika kita disuruh makan, ada keberkahan. Makan sahur itu bentuk ibadah. Dan ketika kita lagi makan buka puasa juga ibadah Karena apa? Perintah Nabi untuk segera berbuka Semua berkah Dan keberkahan di waktu khusus, di waktu sahur Ini banyak keutamaan sisi keberkahannya Pertama, sisi duniawi Kedua, sisi ukhrawi Dari sisi duniawi, keberkahannya kita akan mendapatkan kekuatan Dari makan sahur, kita akan memperoleh kekuatan Kesiapan untuk menjalankan puasa hingga terbenam matahari dapat kekuatan dari makanan sahur yang kita makan. Maka pada makan sahur itu, di makanannya ada keberkahan. Ingat ya, pada makanannya ada keberkahan. Dan di situ secara umum semua jenis makanan yang dimakan di waktu sahur. Yang jelas di waktu sahur. Kapan waktu sahur? Kapan waktu sahur? Sahur itu kubail fajar. Sebelum Fajar. Sebagian ulama menyebutkan, ketika Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk azan, kemudian azan subuh, dengan azan imam sahabat Ibnu Ummi Maktum, RA yang buta, maka ditanya, berapakah jarak antara azan tersebut dengan makannya Nabi SAW? Waktu Fajar masuk, dengan makan sahurnya Nabi Arasar menjawab, Qadri Khomsina Aya. Sekadar Khomsin, 50 ayat yang dibaca. 50 ayat dibaca, itulah kadar ukuran sebelum fajar. Itulah waktu sahur yang paling mulia. Mendekati fajar. 6 nah, semakin akhirkan dia, semakin mulia. Bukan makan sahur jauh-jauh sebelumnya. Di jam 2 di jam 1, di jam 12, ya, begadang, sehingga dia beli songkolok begadang. Nah, bukan, bukan itu waktu sahur. Itu makan tengah malam namanya. Bukan makan sahur. Yang nanti berberkat, kapan? Dia makan sahur. Ini kedisiplinan waktu diperlukan. Dan ini perlu pendidikan madrasah bagi membiasakan anak-anak kita bangun. Nah, ayo nak makan sahur, berkah bagi anak-anak kita mengajarkan mereka sunnah dan berkah pada sisi dunia mereka nanti mereka tumbuh di atas ibadah mereka diajarkan mengamalkan sunnah dan makanya mereka makan alam makan penuh keberkahan di waktu sahur masuk ke dalam tubuh mereka kita bangunkan mereka kemudian hal yang sangat penting juga yang kita manfaatkan di waktu sahur adalah do doa karena waktu sahur itu bagian dari apa bagian dari Sepertiga malam terakhir, ya, bagian dari sepertiga malam terakhir di waktu sepertiga malam terakhir. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhkan seruan ketika Allah turun di langit dunia. Allah menyuruh, Al -min -sailin fa "Adakah yang sa'il meminta kepadaku, saya akan beri?" Al fa Adakah yang berdoa kepadaku, saya akan ijabahi. Al min mustaghfirin, faaghfiralla. Ada kemauan ampunan, saya akan ampuni. Tiga seruan Allah. Nah inilah kutaman sahur, ya. Makanya dalam laporan hadis terkadang sinnya sahur dibaca sa, terkadang dibaca su. Ada bedanya tuh. Kalau sahur makanannya, kalau suhur waktunya. Jadi sahur makanannya berberkah dan waktu sahur sebelum fajar, waktu berkah, waktu mustajab doa, waktu Allah menyuruhkan hamba-hambanya. Siapa yang meminta saya akan beri, siapa yang berwasakan ijabai, siapa mohon ampun, akan ampuni. Bahkan secara khusus juga Allah sebutkan dalam ayat tentang kutaman sahur memperbanyak, memperbanyak istighfar di waktu sahur. Di sini Allah memuji sifat-sifat penduduk surga di waktu sahur. Dalam surah az-zariyat ayat 14, dan seterusnya ketika menyebutkan sifat penduduk surga. Innal fi wa uyun. Sungguh orang bertakwa itu berada di jannat, di kebun-kebun dalam surga wa'uyun. Dan mata-mata air, mata-mata sungai yang mengalir. Mereka merasa kenikmatan luar biasa. Kenapa? Disebutkan, perhatikan, amalan mereka di dunia kanu qalilan min al di waktu dunia mereka sedikit tidurnya di waktu malam sedikit tidurnya karena apa ada bagian malamnya dia tegakkan qiyamul dan ini sangat ditekankan di bulan Ramadan kemudian wa ashar hum yastaghfirun dan di waktu ashar di waktu sahur mereka apa yastaghfirun Allah menyebutkan sifat orang yang dibangun sahur mereka perbanyak istighfar, perbanyak mohon ampunan. Nah, ini usaha akan memanfaatkan waktu sahur disiplinlah menjaganya meraih keutamaan-keutamaannya. Amin. Nah, dan semoga kita semuanya diberikan kesempatan dan kesehatan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala semata untuk menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya hujan. Semoga menjadi sebab terkabukannya doa kita. Dan kita berkumpul dalam suasana majlis ilmu. Dalam satu ketaatan. Kita memohon kepada Allah yang maha rahman. Yang maha baik. Allahumma baligna Ramadhan. Ya Allah jumpakalah kami dalam bulan suci Ramadhan. Wa inna fihi. Ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan tolonglah kami di dalam bulan Ramadhan. Untuk senantiasa berdikir kepadamu. Bersyukur kepadamu. Dan memperbaiki ibadah kepadamu wa siyam, qiyam, kami menjalankan ibadah siyam, ibadah puasa, ibadah qiyam, ibadah menyata salat malam dan ibadah sa'ir al a'mal, segala amalan salihah di dalamnya. La <tik> ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ila huda apa yang benar ini semata-mata Allah subhanahu wa taala? Adalah salah kekurangan dari saya pribadi sebagai manusia yang tidak pernah lepas dari kekhilafan. Dan kerana keterbatasan ilmu yang kami miliki. Wallahu ta'ala alam subhanahu alhamdulillah. Asyadu ala ilahi ala anta. Astagfirullah kutubu ilaik. Jazakul khairah seperhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.